Halo guys, jumpa lagi ya. Seperti biasa kita main lagi di sini di Lucky Niko, bawa modal lumayan receh ya guys ya. sini kita mau modal receh lagi seperti biasa. di sini langsung aja disini pengantin Betty dari 3000 Rupiah. Ya. Tetap ya, seperti auto spin, seperti biasa bakalan share cara dapatin free spin gratisan modal receh guys ya. Tempat bermain masih sama guys ya, di sini ya, di GB88 guys ya. Nah, ini di 30 putaran pertama langsung naik nih, lumayan, betikan 3000. Baru-berapa putaran udah naik ke 100 ribuan ya Semoga di beberapa berapa-apa lagi ini kita dapatin yang namanya Face Pink Gadsen atau Cuan guys ya Semoga jaga guys ya sih. Nah yang baru gabung jangan lupa dibantu share Like, komen juga bisa guys ya Dibantu juga, subscribe juga jangan lupa Nah kalau kalian penasaran komen sini, Nah disini mumpung ada event deposit ya Dengan minimal deposit 30 ribu Kalau untuk name member guys ya bisa dapatin 20.000 gratis, TO-nya kali 3. Kalau mem out member juga bisa, Bang ya. out member juga bisa, tapi modal modal depositnya agak lumayan tinggi dikit yaitu 50k. TO-nya sama kali 3 dan bonusnya sama, guys ya, 20.000. Yang paling enak tuh, guys ya, bebas IP, bebas bisa buy spin. Walaupun kalian deposit uh, 30 tuh bisa langsung buy spin. Bebas pakai e-wallet atau rekening bank guys ya. bisa pakai ya Oppo, GoPay dan uh, itu e kalau tenang kembang bebas buat apa aja dan all slot Bang ya. Slot dan tanpa maksimal WD ya. Nah, kalau berminat langsung aja nanti ke komentar kita ya. Di situ ada kita linknya udah kita -kan, dan jangan lupa juga ya. Oke, kode promo dari kita guys ya. SWSW Gak pakai spasi, 9-nya ada 4 kali. SWSW9999 guys ya. Nah, di sini saldo udah naik lagi cuy ya. Sisa seputaran tinggal 7 putaran lagi. Bet 3000 ya. Naik nih saldo kita ya. Mau <tuh> mogaan Mula dengan modal cuan eh, dengan modal tipis nih kita bisa naik lagi ya. Biasanya dapat cuy. Ya intinya kalau dapat eh, main di modal receh ya cari gratisan ya. Kita usahain dapat gratisannya ya. Nah, di sini udah kelar di bettingan 3000 dan di sini aku naikkan betnya ke 5000 rupiah Kita tarik ke 10 kelaran otomatis ya. Oke, nice dapat lagi di sini tapi nggak ada perkalian sayang banget. Nah, ini naik next ya, satu tingkat ya. Naikin bet satu tingkat jadi 5.000 tapi 10 putaran dulu. 10 putaran aja dulu guys ya, jangan banyak-banyak ya. Masih di angka ribu lah, masih ya tipis lah ya. Tahan dulu di sini, jangan buy spin dulu, jangan buru buy spin karena putarnya masih bagus. Tanpa buy spin kita juga bisa dapatin profit gede kok. Oke sini kelar 10 putaran otomatisnya Nah langsung gaskan aja di bettingan 10.000 Kita kasih 80 putaran langsung main barbar -bar aja ya Biar cepet dapetnya cuy ya Biar cepet dapetnya ya Cepet dapet cepet habis juga ya Nah dapet skater ya e, Satu lagi sih Oke masih belum coy skater tiganya, sayang banget tinggal 20.000 lagi last dua uh, lagi nih. Oke, okay, 10-nya connect. Nah, okay, 10 doang nih. Oke, konek oke. Konek ya? Waduh, sekali doang kali 4-nya. Ini last pin apakah dikasih? Dikasih dong. Matikan aja deh ya. Bisa Oh, mantap tuh kali 4 connect. Bagus. Nice. Naik lagi selalu kita di sini 83.000 ya. Di sini aku matikan turbo spinnya, eh auto spin yang 80 ya. Jadi gue mau reset lagi, jadi 10 putaran aja lagi ya, main di 10 putaran auto spin juga ya. Oh iya guys ya, gimana kabar kalian ini Semoga kita diperlukan, dalam kak, diperkemukan dalam keadaan sehat-sehat ya. Gimana nih, aman, -aman aja ya kan saya? Udah WD atau depo nih. eh udah WD atau rungkat untuk hari ini. Semoga WD lah ya. Nah untuk kalian semua bosku yang penikmat main game di PG shop Nih gaskan aja guys ya kita main di lakin ya Nice di sini ada kali lapangan sepuluh 10.000 dapat kita di disini 500.000 tanpa bite pin Tanpa scatter Oke okay, connect nice aku juga connect <coughs> Mantap guys ya 10 putaran kedua nih Tadi hampir aja rungkat tinggal tetes terakhir Untung connect ya Dapat 70.000 Langsung reset sini nice 300.000 ya lima, 300, 500 lebih nih luar menang menang super luar biasa MSLB ya, menang super luar biasa aja sensasional Bang bahasa Inggrisnya sensasional Oke okay, dapat lagi di sini daging kali dua Apakah dikasih lagi connect lagi asnya mantap di sini saldo aman banget 500 ribu. Oke okay, kelar 10 putarannya di sini bakalan aku tambahin ke Autospin yang berapa nih ya? Bentar, 500.000 82k. Hmm, 30 lah boleh ya. 30 ya. 30 yang kita tes. 30 kalau yang enggak sama sekali berarti 300.000 dimakan. Ah, tapi dikonekin cakep. Tapi polos. Polosan coy, enggak ada perkalian Sayang banget ini kalau ada berkali-kali -kali 4 aja lumayan sumpah. Pokoknya <coughs> 98.000 ya ya. Oke, okay, connect. Ayo dong tambahin lagi dong. Naikin lagi yuk. Di sini udah naik nih selalu kita. Lumayan, cowok sampai belakang tuh. Oke, mantap. Nice, lover. 700.000, aduh. Pecah lagi, Cok. Cakep. kiri boleh. Wah, malah kipas. Tapi nggak apa-apa ya. 148 Nah ini 730-an ya. Masih ada total spin masih 22 putaran lagi, cuy. Berarti aman ya geber 88 lapannya lagi lagi gacor tapi belum dapat free spin ya? Belum dikasih free spin ya. Tapi sebaik spin pun kita dikasih cuy ya. Di sini profit lumayan gede. Hmm. Lumayan gede nih kita dapatin profitnya. Khususnya member apalagi Jangan takut, jangan ragu untuk daftarin ID kalian lagi saya mumpung lagi ada promo deposit ya? Ini, ya, Event deposit ya dengan 30.000 dapatnya 20.000, TO-nya cuman kali 3. Kalau member 50K, TO-nya Bonusnya sama, TO-nya sama kali tiga juga ya. <t -nya> link daftarnya bakalan kita sematkan langsung nanti ya di pin komentar yang kita sematkan atau ya di pin chat di bawah ya langsung aja link Untuk WA lengkap di situ ya dan paling penting jangan lupa pakai kode promo dari kita cuy swsw 9999 guys ya huruf kecil semua 94 4 kali ya oke sisa 6 putaran di sini mulai turun lagi nggak apa nggak apa, gak apa, -apa. Hmm, asnya banyak banget tapi nggak konek kayak banget coy Oke okay, Naik lagi ah, Cakep Tapi polosan ya Gak ada kalian ya Oke okay, nice Dapet Oke okay. sekitar 2 sekitar 3 nya belum kelihatan dari tadi Atau mau skater 4 pun susah dapetinnya ya Oke okay, di sini kelar ya Sisa saldo segini Masih aman banget Masih profit banget Hmm Bagusnya kita bakalan berapanya? Hmm. Tambah, Oke, turunkan bet lah ya. Cukup sih ya, turunkan bet lah ya. Kita gaskan 30 putaran ya. Oke, kita turunkan bet ya. jadi 3.000 rupiah dari 1.000 10 ya. Karena udah merasa lumayan banget nih, udah bisa WD juga ya. Oke, bet 3.000 aja kita gas lagi di sini. Auto spin 30, moga-moga di sini bisa nambah dengan bet 3.000 nih ya. Nambah cuan lah. Uang nggak dapat scatter pun jadi, nggak dapat scatter pun jadi ya yang penting kita bakal wd ya itu intinya kita, kita main ya wd cuy dan sekali lagi di sini cuma sekedar hiburan semata nih selalu inginkan bahwasanya disini cuma sekedar hiburan semata untuk lepas-lepas untuk main iseng-iseng aja jangan dijadi mata pencarian apalagi eh, bermodalkan atau deposit pakai auto menggunakan dana kebutuhan pribadi cuy kebutuhan pokok ya jangan sampai ya kalau dana-dana lebih sudah dana-dana lepas boleh gaskan aja kayak 20 ribu 30 ribu, ribu ataupun 6000 nggak masalah coy, pentingnya di luar uh, untuk kebutuhan sehari-hari ya pentingnya di luar kebutuhan sehari-hari coy, nah itu nggak apa-apa dimainkan ya, asal jangan keterusan juga coy sesekali nggak masalah ya <tuh> oke, okay, di sini masih ada 15 putaran lagi, naik lagi saldonya coy 700 ribu, mantap emang terbaik coy gb88 ya guys ya terbaik coy, gb88 ya, dikasih kita profit coy nice, connect, bagus Konek lagi, nice. Kasih paham lagi. Oke, okay, lanjut. Tapi dikasih kemenangan lagi nih ya. Lumayan nih. 91.000. Sisa spin masih ada 14 putaran. Oke. Okay. Nah, seperti biasa guys ya, sekali lagi di sini yang baru gabung, welcome. Makasih banyak. Thank you banget yang udah nonton konten kita dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa profit juga ya. Dengan ataupun enggak Dakai pola kita nih Semoga profit Main di Lucky Niko Nih guys ya Model-model receh -model ya Semoga WD lah ya Nah dibantu like Comment share-nya juga boleh Jangan lupa di subscribe Nyalakan juga notifikasi loncengnya Supaya nggak ketinggalan Bang ya Oke 4 putaran lagi lah ya Pokoknya di sini langsung aja kita cabut Makasih banyak pokoknya Berarti kita lagi-lagi dikasih WD ya Di GearWid88 Memang terbaik bosku. Murah cool, bos. Langsung dapatkan IG kalian Jangan takut Jangan ragu guys ya Pas respon, pokoknya banyak event di Pocet sekarang, nice banget, unik lagi. Nah, oke, okay. see you next time, guys. Ya, di sini bakal langsung cabut. Makasih banyak, akhirnya profit lagi deh di sini, dan bye bye. Thank you, guys, ya.